serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu menggabarkan Kabar terbaru, kabar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada kabar yang sangat membahagiakan untuk single terbaru Bunda Lesti Alhamdulillah Kali ini sudah masuk trending 4 untuk musik dan viewersnya juga sudah mencapai 1,2 juta Wah, wow, Masya Allah banget ya Alhamdulillah 1,2 juta viewers dan 4 trending untuk musik kita bisa bersahabat ya untuk training nomor satu mudah-mudahan semakin banyak dukungan, semakin banyak support yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus, mencintai idola kesayangan kita. Selanjutnya disimak juga bersahabat ada momen spesial yang kita dapatkan saat di acara parti Ultah Papa Bilar yang ke-27 tahun. Momen saat Bunda Lesti Kejora bertemu dengan Kak Natalie Holzer Ini kebahagiaan yang kita dapatkan juga Masya Allah Bunda Lesti memang tentunya banyak yang sayang Dikelilingi oleh orang-orang baik, luar biasa Dan kita juga persahabat ya di momen ini Salfok dengan ekspresinya Bang Dodo tuh Wow, ada Bang Dodo juga ikut hadir merayakan Acara partinya Papa Bilar, mudah-mudahan semakin banyak ya orang-orang hebat, orang-orang baik yang selalu tulus mensupport Lesti dan Rizky Bilar. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Baby lnya nya Leslar. Ada sebuah kalimat juga yang dituliskan di postingan ini. Bunda Lesti with Bunda Natali, katanya ya itu Masya Allah banget ya hingga komentar pun banyak diberikan. Ya, dari akun Twingers85 mengatakan, Ya, mataku langsung bercermin-cermin katanya tuh melihat momen ini persahabat ya. Memang bahagia sekali untuk warga Konoha melihat Lesti dikelilingi oleh orang-orang yang sangat baik. Dan kita lihat juga persahabat ya, di komentar selanjutnya dari akun RNDRF mengatakan, Mengingat masalah yang dilalui Bunda Natali, mudah-mudahan semuanya cepat selesai dengan cara yang baik. Amin. BTW lagu Dede feel-nya selalu amazing, Lestiani memang diva dan legenda. Wow, luar biasa, idola kesayangan kita memang diva dangdut banget ya. Mudah-mudahan selalu bersinar sang kejora kita dan selalu membuat kita bangga. Kemudian disimak juga diunggah IGSnya Papa Bilar Satu jam yang lalu persahabat ya, Memposting video Papa Bilar mendapatkan kue ulang tahun Dan ucapan selamat dari Kobas Tuh persahabat ya Happy best dari Ski Bilar Dari Basuki Serojo dan Raja Aiti Masya Allah bangga banget ya Alhamdulillah terima kasih Kobas Atas kue dan ucapannya Tak hanya Kobas ada juga, persahabatnya kiriman dari Kak Sandy dan Gilang. Ini dari Juragan 99, nih ya, Masya Allah, bangga dan selalu dibuat bahagia. Banyak orang-orang baik, banyak orang-orang hebat yang mensupport dan mendoakan idola kesayangan kita. Dan selanjutnya, persahabat, disimak juga di Ungen Bunda Lesti ya. Bunda Lesti dua jam yang lalu memposting foto bareng Abang El. Masya Allah banget ya kebahagiaan Tentunya kita dapatkan saat BBL ketawa Saat digendong oleh Bunda Lesti Dan kita lihat di kalimat caption yang dituliskan oleh Bunda Lesti Kanya ah bunda, stingbagernya kasep soleh amin Masya Allah banget ya Mudah-mudahan selalu menjadi anak yang soleh Abang Fatih Dan kita lihat juga komentar pun diberikan oleh Tevitri Carlina Tevitri mengatakan, ah, sayangku, happy selalu amin, Masya Allah banget ya Fitri selalu menanggapi dengan tanggapan yang positif di postingan Bunda Lesti maupun postingannya Papa Bilar dan kita lihat juga persahabat ya, ke gabar selanjutnya ada info nih untuk warga Konoha ini mengenai untuk voting, persahabat ya, voting di aplikasi Jukes untuk hasil voting saat ini, Bunda Lesti masih di posisi kedua di bawah Veteran Peto dan Anet persahabat ya. Dengan perolehan votingnya 7 juta dan veteran sudah mencapai di angka 10 jutaan persahabat ya. Tetap semangat, tetap tentunya kita optimis persahabat ya. Mudah-mudahan bisa di nomor satu kita juga tetap voting ya tetap dukung di aplikasi Jux jangan lupa selalu streaming di YouTube juga nih persahabat ya dan kita lihat juga di postingan bunda Lesti sebelumnya ada komentar dari Hafiza Hafiza mengatakan abang katanya tuh saking gemesnya ya sama Bang Fati yang selalu menjadi pusat perhatian yang selalu menjadi sorotan publik masya Allah doakan support dan dukung yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Billar kita juga masih menunggu cidukan terbaru, kabar baik, kabar bahagia selanjutnya dari idola kita jangan kemana-mana terus ikuti channel Live TV yang akan selalu mengabarkan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar menarik seputar Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.